Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pendanaan di startup dan small business Oke, okay, yuk kita langsung lanjut aja Nah, ini agak panjang jadi kita perlu baca bareng-bareng In order to start on One's own business as a role private saving investment on the other parts of family, friends, banking, investor fund who will do However your goal is to be self-sufficient Berarti tujuannya pendanaan dari bisnis or dari small business ini untuk self-sufficient Which is why you need to be attentive when it comes to contracting debts as long as all this money are to be returned someday with interest. Jadi intinya di sini pakai uang dingin. Uang dingin yang harapannya buat muter. Modalnya muter gitu loh. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya di sini startup, many projects are run by private means or with the help of family members and close ones. However, crowdfunding is becoming more and more popular, financial borrowings from business angels, venture capitals, and investors remain the most common version. So startup should reach out the stage of development, which is why it requires additional capital before the company begins making profits. It is useful to remember that investors wait for an extra financial return, which creates additional pressure on the company. Jadi dari yang aku pelajari di sini intinya adalah financial borrowings or crowdfunding karena di sini many project are run by private means gitu loh pada dasarnya kalau yang aku lihat di sini pakai uang panas gitu. pakai uang panas yang dikasih dari keluarga crowdfunding or investors Nah, investors ini ada tiga, ada angels, oke, di sini ada VC, venture capital, sama personal, gitu. Yang nanti uang ini harus dibalikin. Yang nanti uang ini tuh ya intinya. Intinya harus dibalikin Karena space-nya sempit Kita coret dari sini aja ya It is useful to remember that investor wait for an extra financial return Jadi dibalikin Harus dibalikin jadi Si perusahaannya atau startupnya Bayarnya bisa jadi lebih gede daripada Modal yang dikasih gitu Sedangkan kalau ini pakai uang dingin Muter dan harapannya bisa jadi self-funding Atau self-sufficient. Gitu. Oke. Okay. Coba kita lihat kesimpulannya. Biar space nulisnya lebih gede. Sama startup. Oke. Okay. Nah, small business. Sumbernya. Sumber dana. Oke. Okay. Small business ini. Dari uang dingin, sedangkan startup dari uang panas. Gitu, uang dingin ini maksudnya gimana? Jadi, kayak ya, kamu nggak ada utang di sini, dan kalaupun ada nih, ya, kalaupun ada utang ini. Gambaran bayarnya udah ada. Gitu. Uang dingin yang nggak ada utang nanti dari sini dipakai modal. Dan di sini nanti diputerin. Buat bisa self-sufficient. gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak cukup, ya balik lagi. Kalaupun mau utang, tetap ada gambaran bayarnya udah ada gitu. Intinya, meterin duit dingin dan tanpa hutang. Gitu. Kalaupun ada utang gambaran duitnya udah ada. Tapi untuk startup, oke. Okay. Untuk startup nih ya Dari yang aku pahami bahwa Pakainya uang panas dan ini tuh jadinya Kayak eh, dapat investasi Plus bayar bunga nanti Gitu Sama intinya nanti jadinya modal Gitu kan Dan diputerin juga gitu kalau kurang gitu ya. Kalau misalnya kurang, kalau misalnya kurang ya, nanti balik lagi ke sini gitu. Balik lagi ke investasi sama bayar nanti. Uh, no. Kalau kurang bayar lagi nanti gitu loh. Balik lagi ke bayarnya nanti, balik lagi ke investasi sama bayar nanti yang nanti di sininya Bakal jadi misalnya investasinya 10 juta plus bunga gitu. Tapi kalau misalnya di sini modal 10 juta ya dicukup-cukupin. Yang kalaupun misalnya nanti utang ya balik. Udah dapat gambaran bayarnya seperti apa. Meskipun nggak selalu mulus ya tapi seenggaknya. Di sini tujuannya untuk ini nih, tujuan utamanya untuk, balik lagi, tujuan utamanya untuk self-sufficient, untuk mandiri. Tapi kalau di sini tujuan utamanya nanti itu plus bunga buat kuasai pasar. Kuasai pasar pakai produknya doi gitu. Ya, produk atau jasanya. Gimana pun caranya, harus bisa menguasai pasar lewat produk dan jasa yang dijual. Tapi, tapi jadinya nanti si uangnya ini ya, investasi sama bayar bunga nanti ini mungkin bakal jadi utang gitu, utang or jual perusahaannya buat bisa dapat modal lagi